Ibu, eh, oh, kenapa gaming? Oh, mana yang udah saya pingin aja. Sama saya pingin dia, numpis telur aku ngeri banar. Ih, eh. duitnya, makanya <laughs> Sudah kuduga. <laughs>